Udah, Buka celananya. Eh, celananya. Sendirian. Sendirian. Oh, buka celananya. Ya. Bisa nggak? Nah. Sini. Eh, buka balik lagi, temenin. Sini. Masuk. Harus gede dah. Nah. Lu, nah, mau tunggu dulu ya. Ya, nah, dong. Kayak gini. Ya. Ya. Maaf ya, Non. Ya, mau apa, Pak? Mama nah, udah lama. Eh, bukan kepalang Eh, maaf, Non. Salah. Mama nah, Jenny udah lama ngurus. Uh, udah belasan tahun, kan? Ya. Mama hmm, juga ya? Iya. Tapi sebelumnya udah pernah ngurus cewek. Hah? Oh, sering gitu, Pak. Saya sering. Oh, sering dimana-mana uh di mana mana, uh, -mana ujian ada, pengunjung udah punya bini. alhamdulillah neng belum belum. Mm. neng janda. iya saya janda. abang juga sudah. saya nggak nanya. oh iya iya. maaf ya neng. tidak apa apa kok. nggak apa-apa ah barunya udah. oh iya iya. yang ini nih bang yang mana? eh bukan telinga ini oh tangan iya tangan ntar kaki ya iya Pak Ojan tinggal dimana? hmm? tinggal dimana? di atas bumi di atas bumi iya iya ya, iya lah iya bumi di bawah langit ya? iya iya Tinggal di rumah lah, sama siapa? Di rumah, hmm? sama siapa? Sama si selamat sih, selamat, selamat siang, taman bukan? Ya, Pak, ya, aku, kok mau jadi gimana nih? Nggak ngerti, iya, ada hujan ada selamat, kan jadi selamat terus. yang tadi iya, yang katanya ya. diurut iya tadi dia habis diurut dia juga katanya pukul-pukul katanya tapi dia mah gitu orangnya gak itu, suka gak bayar masa sih iya. mutang murut Gelap, nih Tapi, Ini Yang biasanya ada yang 500 ribu Iya, iya sih? iya tapi saya kalau sama Nengah, jangankan 25 ribu, 20 ribu juga gak apa-apa iya benar gratis aja Hah, gratis ya. mana ada nih jangan segini gratis ya. gak apa-apa sama aku emang sekarang tahun berapa nih? 2020 mana ada yang gratis nggak ada. apa buat saya doang. Enak sih, eneng Ya kan apa, -apa. Saya kan jalan, jadi gak ada yang kaki. Ya, Abang kaki ya? ya. Nih, iya. nih? Hmm. Iya. <tuh> mau gak ya. udah naga bawaan oh iya maunya udah lama ya menjadah udah lumayan lama emang sudah lama udah lama, ya, mau ninggal oh, di pelayan di nah, pelayan ngayar kaca ngayar kaca terus? Iya. Belajar lagi mau apa mau kerjaan sih? Mau kerjaan muda? muda. Hmm? Bukan. Nah, tadi katanya udah. Iya udah. Enggak punya istri aja bukan udah? Belum udah punya istri? Belum menikah dong. Dulu udah pernah. Ya namanya muda. Emang muda kalau gitu? Iya. Kirain -kira mantan kerjaan? Kamu oh, aja. Kamu sama aja. Emang pernah bujangan sama wajah? Pernah, lah. Oh, pernah juga itu. Ih, hmm. sebelumnya juga kan bujangan. Oh iya ya. Bukan ya, ini iya, gadis. Ya. Eh? Eh, gadis memang pernah ada wajah. Iya. John, banget sih.